cek cek cek cek cek halo teman-teman kembali lagi di channel Kana ya Official teman-teman. Ya hari ini kita mau mem mem membersihkan mainan kotor kotoran ini teman-teman. ya seperti ini. Lah contohnya mainan tem mainan kotor kotoran teman-teman. Nah, ada yang tahu tidak teman-teman? Mainan apa saja ini? Langsung saja, yuk kita membersihkan ya, teman-teman. Pakai air, teman-teman. Ayo, let's go! Nah, kita ambil nih, teman-teman. air nih teman-teman. Nah, ini dia, teman-teman. Ada airnya, teman-teman. Langsung saja, teman-teman. Kita bersihkan, teman-teman. Satu persatu, ya, teman-teman. Nah, dari ini dulu, ya, teman-teman. Apakah ini, teman-teman? Mainan apa, ya? Nah. Kita bersihin teman-teman sampai bersih teman-teman jangan sampai ada kotoran yang tersisa teman-teman. Wow apa ini teman-teman? Ada yang tahu? silahkan komen ya teman-teman. Taruh teman-teman di sini. Nah ini apa ya teman-teman? Bawah -teman? wow, warna biru, warna merah warnanya pudar teman-teman apa ini ya ada yang tahu tidak teman-teman ini apa silahkan komen teman-teman nah kita taruh lagi teman-teman di sini teman-teman nah selanjutnya teman-teman apa ini ya nah, kita bersihin teman-teman wow warna hijau teman-teman wow ambulan ternyata teman-teman ini hampir teman-teman yang tahu tidak teman-teman silahkan di komen teman-teman ini mobil apa teman-teman kita bersihin teman-teman sampai bersih teman-teman sampai tidak ada kotor ini teman-teman yang tersisa di mobil tersebut mainan di mobil tersebut teman-teman nah Wow amazing teman-teman langsung saja kita tahu teman-teman di sini Nah selanjutnya apa ya teman-teman Nah ini apa ya teman-teman Wow warna oh, Warna pink teman-teman Wow apa nih ya Ada yang tahu tidak teman-teman Ini apa silakan komen teman-teman Nah kita taruh teman-teman nah, Selanjutnya ini teman-teman oh, Apa ini teman-teman Oh, ada yang tahu tidak teman-teman? silahkan komen ya teman-teman. Kalau ada yang tahu teman-teman, wow besar sekali teman-teman. Wow, wow bagus sekali teman-teman. Apa ini Ada yang tahu tidak teman-teman? mobilan -teman? apa ini ya? kita bersihkan teman-teman, sampai tidak ada kotor-kotornya teman-teman di mobil tersebut teman-teman. Ayo teman-teman, wow, Mending teman-teman, wow, bagus sekali teman-teman. kita taruh teman-teman di sini, wow, apa lagi teman-teman selanjutnya teman-teman? Ya, kita tuh warna putih warna merah teman-teman yang tahu tadi teman tidak teman-teman ini apa teman-teman uh, apa ya ini ya Wow bagus sekali teman-teman kita taruh lagi teman-teman di sini Wow tinggal sedikit teman-teman ayo semangat teman-teman kita ceritanya uh, Wow apa ini teman-teman kalian tahu tidak teman-teman ini apa silahkan komen teman-teman ya apalagi lagi nih teman-teman wow ini bebek kan teman-teman iya bener bebek teman-teman Start teman-teman apalagi teman-teman selanjutnya ini ya oh, warna hijau teman-teman bagus sekali teman-teman wow keren nah habis teman-teman Wow keren sekali teman-teman mobilan ini teman-teman Wow sudah habis teman-teman sudah bersih semua eh, jangan lupa di like comment and subscribe ya teman-teman terima kasih sudah menonton teman-teman see you again Bye